Bentar aku ngebak Gimana <Search> <Bukanku, imcji> anda? Anda jangan nunggu nyi anda ya Cici sama melawan Makasih Cici Payan La ilaha illallah muhammad rasulullah Allah wa la guatailah billahil ahli wa razim Buuuu Atsefiwullah amir hajib Buuuu Buuuu AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Kenapa dia Oh aku tahu itu ngele kita jadi ganti game ya guys karena Paruk bosen, yang bosen tuh Paruk atau Cici ya? Hai cici ya. Hai kamu kamu di mana? Oh ini kamu. Terus ini gimana caranya kalau mau mau pukul? Gak bisa, kamu gak bisa pukul. Disini. Jadi ini ngapain dia ya di sini? bisa bisa bertahan hidup. Wah, kenapa sih banyak error-error gitu? Ini dia ngapain sih, Bang? Ini bisa bisa bu, ini nah, bisa aku bisa buat buat buat aku bisa tinggi Aku jatuh Ini minya ngapain sih? Ya Allah. Tadi tadi aku tuh lompat tinggi banget. Oh iya iya iya, iya. Gimana caranya lompat tinggi? Ini kok patung blok.. Nah. Yang hijau ini. Iya. Tahu dua. Wow. Hmm. aku Terus ngapain? Kita bisa main samain <laughs> FF. Oh, main FF. Kamu tau FF? <laughs> <tut> Ini gimana sih? Gini-gini aja, Bang. <laughs> ya dia tuh kayak to doang. <laughs> ah? Pedang pizza. <laughs> <laughs> <tut> <tut> iya, cicik mau bunuh diri. Terus ngapain kalau dia bunuh diri? Kalau bunuh diri, <tut> Buam kira-kira. Du du du Ya ya he jari yo. iPhone 6s. Wis tak ngetep. iPhone buat apa? Wis aku bisa punya iPhone gratis. Iya, bisa dapat iPhone. Ini iPhone. gimana sih? Ya tak main iPhone gratis. Eh sama Cici juga. Aku bisa punya iPhone gratis. Eh, dia ngapain sih, Bang ini, Bang? Ya aku tahu caranya. Wuh. Ini kita pukul-pukulan atau apa nih? Enggak, ini bisa main blok, -blok tapi kita bisa ini kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidup biar? Biar tidak mati. Ya biar tidak mati. dari Ayo, sini kita lomba cepat di hmm. 50 puluh walk speed yang warna hijau. Ayo kamu. sini, sini bang, deket ci bang. Mana kamu? Mana kamu? Sini. Aku sini. Ayo satu, dua, kamu tiga. Dimana? Kamu <tuh> di mana? Kamu di mana sih? Aku gak, entar aku ngebak. Cici mu. Hmm. Yang lain. Ke mana di mana engkau Pak? <tutuk> man? Ha? <tutuk> ha? Di mana Anda? Anda jangan berbunyian <tutuk> anda ya. Cici <tutuk> mau meloncat dulu. Oh, sini kau. <tutuk> kita pantau satu dua tiga ya elah ya, ya, ya. aku nggak ada situ <gum> di mana sih aku udah aku udah meninggal <gum> oke yang nah, ada di situ kamu sini <gum> kau sini kau sini kau ini, ini. Nah, ini dia mau hmm. oh, ini dia. Nah. ini ini ini sini sini sini <gum> iya anda siapa nih <GIR> <cuman menvuk dunia> cici kengebutan cici pusing cici 50 aja cici nih jangan 100 kau baru gimana kamu ya sini <Cup> <who juicerorum> <und�> <cảquera> Di mana anda Farutu? Hmm, cici ke... Cici serang ya? Cici kejar -ci pakai parang. Oh ini, ini, ini Nah di mana dia? Di mana ya? Di mana garis ini? Aku udah besar. putar Aku putar-putar kok <laughs> <laughs> Anda jangan jauh-jauh anda. anda Jangan jauh-jauh banyak ayak saya ada dia kencang kencang katanya kalau di keluasan <gif> di mana <gif> dia mingo <gif> ya dia mingo ya guys dia mingo pedang pizza pasti kau pasti kau sini sini eh <SILENCIO> kau ha sini sini sini sini sini aku akan aku akan sini kau kamu aku main cer kau kamu nggak boleh kau ya kamu akan aku icer sini kamu uruk sini kamu uruk di mana kamu tidak bisa menemukan cici kita kita main ini aja ya main petak umpet ya Cici sembunyi nanti kamu cari oke? Okay? Kamu nanti kamu akan kamu nah, Kamu cari Cici, dah tapi, sudah. tapi kamu jangan curang Sudah kamu, kamu cari Cici Oke, okay, oke, okay, oke okay. Aku akan pakai oke okay, Aku akan pakai aku ya sampai 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dah! dah. Kamu mana? Kamu mana? Kamu Kau udah gak kuat, kamu kenapa meninggal ya? Ganti map, ganti map. Ya, kamu cica, cici, dulu lah. Cici kamu, cici kamu. Ya, kamu ninggalin cici, cici di sini. Padahal, cici ayek sagot. <hiss> Jangan aku ganti map. Oke. Okay. <hiss> ya kita kemana? Hmm, main gimapa ya? main game ini jet. Yang mana? Eh, yang set preng. ejek. ya rainbow friend itu bagus nggak sih bang? jeng. rainbow friend. cecater dua. Mm -mm. bagus, bagus nggak? bagus tapi yang enggak kalau itu bohong jangan belain. kalau ini academy high school. aku suka aku lagi ini jangan yang <tuh> kasusahku. Uh, udah guys, sekarang. Kita main apa, guys? Tadi Minecraft. I main Minecraft. Oh iya iya iya iya iya itu. Mainan hobi. hobi aku mau mau janjian. Dan iPad aku udah subscribe. Udah, udah, udah. Langsung itu share. Eh, eh putar. Jangan-jangan jangan tinggalin aku, jangan tunggu-tunggu aku. Tunggu. Langsung aja. Tengon aku, oh, cucu udah sudah login. Udah, udah join. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ayo <saya> ayo guys ya connection error guys cici cici ya ya ya cici kerasa kaca aku ini dingin loh kenapa <laughs> dingin aku kedinginan ah huh? kok oh, kita ada kamu, kamu kedinginan atau pilek Cici aku bisa tes. Deh. <laughs> kamu Deh. Jatuh. Oh, Cici udah di sini ya. Deh. Bentar, aku dah. Belum. Terus? Tuh lewat itu. Tuh lewat situ kamu belum belum belum nguin aku sama. iya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lagi. bentar! bentar! Bukti? Oh, bisa bisa bisa. Ayo ayo ayo. Cici bentar, cici bentar. Aku aku jauh banget ya bentar. Aku mau dexon deh. Kenapa kamu? Tadi error tadi aku pet send me Ayo yuk kita nanti kita mau closing nih. Enggak ada mau closing. Guys, closing guys. Kalau subscribe. Oke okay, ya. Udah, kita main dulu sekali nih. Cici tunggu, kamu di mana? Oke. <tuh> ya kamu ulang lagi dari enau kah? Eh? eh. Halo, udah di sini sini sini sini. Ayo ayo, kita bu, jalan bu. bersama, lurus aja lurus aja nggak usah lompat. Jangan kesana, <laughs> di sini, butsabu sih. Eh, ini gimana bang? Aku tahu caranya. Zep. Wow. Zit. Ya, ikuti Iktiparuk. Wah. Wow. <laughs> santai aja, santai aja, aku masin. <laughs> santai. Tunggu Mas Bro. Hmm. Mas Bro, tunggu Mas Bro Ah Mas Bro, udah nunggu lagi Mas Bro okay, Mas Bro mas Yes Aku udah sampai ke sini Mas Bro, aduh Mas Bro, udah nunggu Mas Bro Kamu lopet aja, santai aja lompat Nah, aku nungguin Oke uh. oke oke oke Cici. Cici, cici cici cici cici cici cici ini apa ini kau ah satu dua tiga empat hmm. cici jalanan enam tujuh delapan sembilan dua belas tiga belas udah jatuh aku udah aku udah sampai ke ujung berapa belas? Aduh, kalau <kutupkan> <tuk tangan> Jalannya ngebut aja bisa sebetulnya dia. wuhuu udah Cici. Kamu di mana? Aku lah. Kamu udah melewati Cici. Wow, kamu, uh. kamu ninggalin Cici. <tuk tangan> iya, kan aku post spider. Apa? Enggak, <tuk tangan> enggak ada apapun. Berah, berah, berah, Kamu udah belum apa bro bro aku udah tungguin kamu nih aku tungguin kamu <meng> terima kasih bro <tuk> terima kasih bro saya maaf bro aku nggak tinggalin kamu bro. bro aduh bro bro bro bro, <tuk> bro. <tuk> aku akan antar ya kamu <tuk> bro jiji <tuk> bro bro bro bro bro masuk dalam ini bro mana bro Guru santai aja. Oke. Ah. Ini nge-lag tuh. Mau abang. Enggak, enggak, enggak, enggak. Masuk ke itu dulu. Ah. Oke, Tuh. Oh, mana nih, guys, ya? Aku bisa tadi kok nyebur, guys. Nomor abang. Apa juga bujur? Abang nyebur. Atau Aduh. jangan kita Aku kita kreatif aja. Kok cepet banget. Oh, Cici sedikit, masuk dalam. Segitu nih. Yes! Kenapa dia manggung? Kamu kamu susahin aku. Iya, iya. kamu pakai HP Cici aja ya. Cici main HP HP kamu. Soalnya HP Cici tuh ngerekam dia, ngerekam layar. Cici, udah, udah. Enggak apa-apa. Enggak mau, aku mau mau susahin yang aku dulu kalinya sampai sini kenapa? kedinginan? kedinginan kaki aku <laughs> matiin AC nya? Hmm? kamu dingin kaki kamu? iya engga? kalau abang dingin karena kawan banyak AC hup, oke oke, okay. bismillah Nyalam. bismillah, Madi. aku kalah jambung paruk ya eh. iyo paruk lah di depan situ cuy paruk udah di depan sana cuy mm -mm. Nah, sampai kita dikalahkan oleh anak berusia empat tahun, ya pemirsa. Anak empat tahun ini Dia hebat sekali memainkan ini. Harga diriku dipertaruhkan, ya, Bunda. Oke, okay. bismillah. Santuy, santuy, santuy, jalan lurus, jalan lurus. Santu, santuy, walaupun kiri kanan larva, santuy, oh. santuy, santuy, guys. Santuy, set. Oh kasih aku nyeng deh. guys ini gimana sih guys? aku tahu caranya empat sandalrek nah tapi depan guys Maksudnya... kamu lah kamu udah menangin ini guys atau tidak kamu semuanya udah menangin ini atau tidak guys oke okay? kayaknya tidak guys ini -in terus. Oke. Okay. Paruk sang YouTuber. Semuanya. Semuanya semuanya. Lihat ya, ke kameraku, aku yang panjangku. Di mana sih? Aku yang ini. Cici, ah! cici kenapa kayak gini, Bang? Hah, semuanya. Cici bang? Hah? Hah? Oh, aku tahu itu ngelek. Bisa hmm? Dirombak. Coba kamu keluar nanti, mas lagi. Huh. Hmm, Pelan-pelan, bisa. Pelan. Huh. Okay. Oh, oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my no. Terus lah. <laughs> lurus-lurus deh itu Tuh, lurus-lurus aja, santai tuh. Murah, murah-murah-murah, oh, kamu udah belum. Eh, sahabat eh, eh, gak guys lagi ini gak lagi gak masih Kerasa ini bukan gampang. <laughs> eh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Guys, guys. Hm. Uh. Bukannya tadi kamu yang anuin Cici? Ini gini aja, Bang. Ini <laughs> Cici abang, gak bisa latih lu saja nih. Tuh, tuh lihat tuh, udah deh, mati-mati. Uh. Wow. Kamu salah, Bang. Kamu salah balik, apa salah balik arahnya? Oh. Terusuh ke depan.. kamu tungguin aku ya nanti.. aku.. baru gue.. ini ada detik yang.. bukan GAN! bukan! GAN! kamu main aja deh.. nih.. Kamu main dengan Cici aja, Cici main dengan kamu Nanti Cici susul, ah ini udah deket lagi nih, ba deket Cici nih Aku tadi mati Udah uh, gampang <laughs> Sabar, sabar, liah, sabar liah Sabar, Nyi, sabar ya fa, fa, fa, fa Sabar, fa, fa Pak <laughs> sabar ya Sabar Sabar dulu, jangan kesabaran banget kok enggak kita akan mati Sabar ya sabar Sabar Sabar Yuk Waaaaaah Huh? Uh. Uh. Uh. Uh. Mana? Hmm? Ke arah mana kamu? Hmm? Salah, arah sini lah Bapak? itu kalah kamu, ke situ ke depan itu eh? Hmm, ini kamu harus susahin ya? yang itu oh kenapa? salah kamu Chris Chris si si jago banget siapa? Busuk, eh, eh. tenang, Farouk, tenang, tenang, Farouk, Farouk, tenang, terus ah. ya, uh. ya, uh, ya, uh, ya, uh, kataku, ya, oke, kayak kita sampai di sini dulu, guys, guys. Salah guys, halo, itu Faruk. Eh. Salah kamu kesini, harus jangan kesana. Halo. Hai kasih. Cici, ayo Cici, Cici kau. Terima kasih. Halo, ayo ayo kita lewati stack ini bersama. Eh, cici tungguin aku. Cici udah di sini. Tungguin aku ya, kamu, kamu, kamu, kamu tungguin aku, aku masih kecil. Cici udah di sini ya. Oke! ntar aku udah, laku, udah belum, udah, bos. Hmm, tuh lewat itu. Tuh lewat situ kamu belum belum belum. Guein aku sama. Ibu, bu, bu, bu, bu. Bisa bisa bisa. Ayo ayo ayo. Cici ya. bentar cici, cici bentar Aku kok aku jauh banget ya bentar aku mau de dek. Kenapa kamu? Tadi error tadi aku per send beb. Ayo yuk kita nanti kita mau closing nih enggak ada mau closing. Guys closing guys. Kalau subscribe. Oke okay, ya. Dah, kita main dulu sekali nih. Cici tunggu, kamu di mana? Aku okay. Ya, kamu ulang lagi dari enam kah? Eh, hey. halo. ada di sini, sini, sini, sini. Ayo, ayo. Kita bu, bu. jalan bersama. Lurus aja, lurus aja. nggak usah lompat. Jangan mesara di sini, busa busi sih. Eh, ini gimana? Aku tahu caranya. Zet. Wow. Zet, kita berok. Wah. Wow. Huh. Santai aja. Santai aja, aku Mas <laughs> Santai. Tunggu Mas Bro. <laughs> mas Bro, tunggu Mas Bro. <laughs> Ah, Mas Bro, udah nunggu lagi, Mas Bro. hai <tuk> Mas Bro. Mas yes. Bro. Aku udah sampai ke sini. Mas Bro. Aduh, Mas Bro, udah nunggu, Mas Bro. Kamu apa aja santai aja, lompat Nah, aku nungguin. Oke, oke, oke, oke. lihat ini apa ini, kota ini. Ah, Ini. 1 2 3 4. 5 6 7. atas. 9 10 11. Eh. 12. 19, 15. Uh. Jatuh. Aku udah aku udah sampai ke kayak... uh -huh. Berapa belas? <gat>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 masih bro, sama-sama bro, aku akan tinggal kamu bro, bro, aduh bro, bro, bro, aku aku antar ya kamu, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, masuk dalam ini bro, mau mana bro, gue santai aja, bro ngalek bro, bro abong ntaran ah aduh okay, okay, okay. oh. mana nih guys ya? aku bisa tadi nyebur guys nyebur abang abang juga nyebur abang nyebur, nyebur. atau nyebur. jangan kita aku kita kareptif aja kamu Tahu. cepet banget noh cici sedikit, masuk sedikit dalam sedikit Yeay! lagi yeayyyy kenapa aja kamu uh, kamu susahin aku. Oh, iya iya. Gila. Ya, kamu pakai HP Cici aja ya. Cici main HP HP kamu. Uh. Soalnya HP Cici tuh ngerekam dia, ngerekam layar. Cici, udah, udah. Enggak apa-apa. mau aku mau, -mau susahin susahinnya aku dulu. Kan, kalian ini sampai sini. Kenapa? Kedinginan. Kedinginan kaki aku. <laughs> Mati nasinya. Kalo hmm? oh, kamu dingin, gak? Gak enggak kaki kamu? Enggak Kalo abang lebih dingin karena kawan banyak aset Bismillah. jangan. Bismillah Bismillah, aku kalah jambu paruk ya Iya paruk lah di depan situ cuy Paruk udah di depan sana cuy mm -mm. Nah, Sampai kita dikalahkan oleh anak berusia 4 tahun <tuh> ya pemirsa Anak 4 tahun ini dia hebat sekali memainkan ini harga diriku dipertaruhkan ya bunda okeh okay. bismillah santuy santuy santuy jalan lurus jalan lurus santuy, santuy walaupun kiri kanan larva santuy oh, santuy santuy guys santuy set kasih aku nyeng guys ini gimana sih guys aku tahu caranya oh, 4 sendor rig wah oh, tapi depan, guys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 dan ke ke kameraku kamera ku yang panjangku. Di mana sih? Aku yang ini. Cici, ah! cici kenapa <tuk> kayak gini, Bang? Halo, Cici, bang? Hah? Hah? Oh, aku tahu itu ngelek. bisa hmm? robak. Coba kamu keluar nanti masuk lagi. Cici kamu kota. Dicek keluar dulu. Yes, sudah keluar. Aku cici masuk lagi. Eh, S Sakit. Udah, tunggu bener Aku lihat tadi. Halo, oke. Okay, nah. Udah, stop dulu. Stop, stop. Cici, kamu kok kamu error? Ya, udah deh. Uh, sedikit lagi. Iya, yeah, emang aku tahu nih. Dek, uh, sakit, sakit tantangan itu tadi. Cici belum lewat Cici loncat-loncat terus Coba ulang dulu Oke okay guys, kayaknya kita close sampai sini dulu ya Aku main sini aja ya hmm? Ayo kita main lagi ya. Ini terakhir kita mainin guys Oke okay, ya oh. guys, uh, buat kalian Ini udah nge-lag nih kan ini last nih, last nih, last nih Sebelum closing ya Wih, aku nge-lag lagi yes. Guys. Hmm. Ya, kita tetap. Kita menangin lagi game ini, we. Bayar. Close ya. Oke, okay, guys. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Ya, mungkin segini dulu game kita hari ini ya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai dengan selesai ya, Ruk. Yes. Mungkin uh, kita juga minta maaf kalau misalnya ada kalimat kita yang kurang mengenang, kurang mengenakkan gitu ya. Iya. Yes. Menurut Faruk gimana gamenya nya Uh, uh, ini ini rasanya ini aku suka game black tadi terus? susah banget, aku bayangin gak tahu. susah banget cici aja susah ya kan <laughs> iya sampai jumpa di video uh, selanjutnya ya, bye, -bye. bye bye jangan lupa di like, comment dan share dan subscribe ya guys <laughs> oke okay. dadah